Terima kasih Boy Ting, -Ting. aku dibawain cireng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Ayu Ting, -Ting. Masyus, dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel Youtube Ilya TV Yang pasti akan memberikan informasi terbaru terakhir terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. -nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat, tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama yang kami sajikan pada kesempatan kali ini ternyata... Ayu Ting Ting dan juga mantan dari Boy William bertemu di acara Lapor Pak. Sherly namanya. Sherly diundang sebagai bintang tamu di Lapor Pak dan terlihat keduanya sangat canggung dan bahkan Sherly mengutarakan perkataan yang katanya keluar dari sekedar riokdo. Di sini Shirley terus saja mengatakan dan juga sedikit menyindir mengenai kedekatannya dengan Boy William. Dan di sana terlihat Ayu Ting Ting terasa tidak nyaman dan langsung memberikan aba-aba kepada abangnya, Upin, dicagur dengan mengedipkan matanya. Dan alhamdulillahnya Ayu Ting Ting dikelilingi oleh abang-abang yang support dan dia juga mengerti tentang kehidupan Ayu Ting Ting, dan langsung nih sama Abang Wendy di pelintir jadi sebuah komedi. Seri mantan Boy William ketemu Ayu Ting Ting di lapor di tadi malam. Sini serli mengatakan tentang Ayu Ting Ting. Misalkan, saya sebenarnya lihat Mbak Ayu ini agak-agak dicabu sih. Biasanya menjaga hadapan seperti ini tapi ada yang nyetir mobil gitu sih sambil bertanya-tanya. Dan di sana terlihat Ayu Ting Ting langsung mengedipkan mata kepada Abang Aku tadi karena mungkin. Aritin sudah mulai merasa resih nih dan di sini sering tahu saja nih berkata, soalnya bukan ada yang mitir, terus ada yang interview gitu, oh konten gerimis. Kau nah, oh, di sini editing tetap profesional dan menjalankan tugasnya sebagai seorang perlawak dan dibantu oleh semua kakak yang ada di sini. Dan terlihat di sana mereka begitu akrab, namun memang ada kata-kata yang mungkin membuat sedikit Ayu Ting Ting canggung Karena perkataan Shirley yang sedikit menyinggung mengenai Ayu dan juga Boy William Yang memang kala itu pernah menjadi bintang tamu di Boy William Dan perunahun dan bareng di salah satu mobil, boy, william dan mimin hanya berharap semoga dengan adanya seru ini di acara laporpa bisa melihat nih tingkah laku identik yang memang sangat baik dan bukan perusak hubungan orang tentunya ya sahabat masa selalu dan masa depan akur itu mata kenapa canggih kelilipan ya untung abang-abangnya paham ya tulis salah satu sahabat nih kemudian banyak sekali juga komentar nih untuk abang-abangnya cepet tanggap dan langsung Mengalihkan. Inilah salah satu keberuntungan Ayu Mendapatkan teman sekaligus abang yang sangat baik Tenen lah Pak di di ya. City, untung Ayu punya kakaknya Wendy yang cepat tangkap maksud bintang tamu apa ya Surya juga seperti kaget semenjak tiba-tiba bintang tamunya sebut begitu tidak ada dalam skri, buah, -buah. saya selalu untuk Ayu begitu juga dengan Sherly semoga sama-sama mendapatkan yang terbaik ya amin, ya Amin dan berita selanjutnya dimana sini kemarin Ayu Tinti kehadiran bintang tamu Victor Agustino sebagai bintang tamu yang membawa kekasih Barunya memang Victor Agustino sudah mengakui Di instagramnya bahwa Angel adalah kekasihnya yang selalu Ada baik dalam suka maupun Duka wah-wah Malamnya ketemu dengan mantan Boy William dan paginya langsung Bertemu dengan Victor Agustino Yang membawa kekasih baru Sehat deh untuk Ayu Ting Ting Semoga kedepan Ayu mendapatkan jodoh yang Benar-benar baik dan luar biasa Informasi selanjutnya Kita meninggalkan yang sedih-sedih Kita maksudnya yang bahagia nih pemirsa dalam menyambut ulang tahun Indosiar yang ke-28 tahun. dimana mana di sini Ibu Harsiwi sekaligus direktur dari Indosiar mengundang Ayu Tingting dan juga Bilkis Rumaira Rajak sebagai bintang tamu dan bernyanyi di acara konser Indonesia Hebat. Jangan lupa bagi sahabat semua ya Catat tanggal dan waktunya 10 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hari Selasa besok Ibun banyak sekali rintangan dan juga hambatan untuk Ayu Ting Ting Namun Ayu tetap melejit namanya Bahkan sekarang Bilkis Sumairah Raja sedikit bagi Kuti Ayu Ting Ting sebagai seorang penyanyi karena suara Bilkis pun indah dan dan enak didengar, informasi selanjutnya di mana di sini ada nyai yang kemarin sempat terpuruk di penjara. Ternyata diam-diam Ayu Ting Ting melakukan hal yang sangat luar biasa tanpa menggemborkan dan tanpa mengundang awak media. Ayu Tinting ternyata menengok dan juga menjenguk Nikita Mirjani di lapas Dan bukan hanya itu Nah, sapaan untuk Nikita Mirjani juga mengucapkan terima kasih kepada Ayu Tinting yang telah menengoknya di lapas Dan terima kasih kepada Bu Ayu yang telah membawakan cireng buatan dari Ayah Raja di sini Nyai mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Ayu Tingting dan juga Ayah Rojak Yang selalu ingat kepada Nikita Mirjani baik dalam keadaan suka maupun duka Terima kasih Ning Ayu yang selalu baik kepada siapapun walaupun kita tahu dulu Nikita Mirjani sangat benci dengan Ayu Tingting bahkan pernah menjelek-jelekkan Ayu Tingting di salah satu stasiun televisi namun dengan kebaikan hati Ayu Tingting sekarang mereka bisa bersahabat bahkan kemarin Ayu sempat menengok dan memberikan hadiah berupa cireng Masya Allah ternyata kemarin teh Ayu diam-diam menengok Nikita Mirzani. Tanpa gebor gebor dan tanpa ada yang tahu satu pun nih Kalau nggak nyai yang bilang, kita juga nggak tahu ya, pemirsa. Doa terbaik untuk Ayu Ting Ting dari mimin. Semoga sehat selalu dan semoga bisa selalu menebar kebaikan untuk semua orang yang ada di samping kanan, kiri, angin, alamin amin. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan informasi-informasi yang mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Selamat pagi. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak, Boyo Tingting terima kasih, Boyo Tingtak, Boyo Tingting terima kasih, Boyo Tingtak, Boyo Tingting terima kasih, Boyo Ting udah datang, aku dibawai datang, aku dibawai datang, aku datang, aku dibawai bawain cireng, bawain cireng, bawain cireng, bawain cireng, ingin sama Ay Ojak, ingin sama Ay Ojak, ingin sama Ay Ojak. With you